Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina muhammad ibn abdillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Qul subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta lalimul hakim Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma, Rabbi shuruh li sadri wa yassir amri واحلل عقد الدم من لساني يقوقو قول يشد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل اتباعه وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا رشدنا واعدنا من شرور أنفسنا kami ni syai atiyah amadina amma bad parabamirsa para mitra pengajian banyu giron yang dimuliakan allah subhanahu wa khususnya para ulama para masyayikh para kyai asatidz para tokoh para spo Sangat penting untuk hormati Langkong dimin yang menjadi lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian menyungir on. Karena kita bersama mengaturkan syarat dan fatihah kita aturkan kahiyah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setajah keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, Raji-raji, epon, betera-betera turunan epon. Pelagatelum, epon, Para tabi'in, -tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah. pengarang-pengarang ilmu-ilmu syara' ya guru-guru betanus tujuan guru-guru data sakik mengespo mengespo lake opon bini napala-lala datang ke bang sejamaah jaga-jaga kenalan-kenalan merat-merat santer betan kristo joro singawe bagus da betan kristo joro tolonglah saya bantu da betan kristo joro singa daran pencaran kebagusan kau pihak betan kristo Orang-orang yang saya tawassul kalah bantahanku ni setaja Jangan terangkan jalan kebagusan ke aku Ibu bantahanku orang yang saya tawassul kalah bantahanku ni setaja Setaja Islam lelaki maupun bini Mati mati setaja ni separatu setu senipat Tidak ada bantah belakang Aku selamat dari siksan Allah ahli Alisur kesenjik kengeri dari Allah yang sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat para ulama, para ulia, para syadat, para sunihiin, para kudo, para mengsepon, melamater kelabang keng yang barokah barokai pun saya keseput. Melamater petanulista je selain abad atau petanulista je kelarga petanulista je santer-santer petanulista je jemaah petanulista je orang yang ada wasul kelamater petanulista je. Aturan kenciran kebakusan kaum kiri petanulista je. Orang-orang yang baik begitu setan pun nista jam muka-muka nanti akan mendapatkan keidean pengampunan kelampaan serang belas kasih-Nya Allah. Mendapatkan pertolongan berlindungan bimbingan ma'unah inayah kifayari ya gaida ni Allah Subhanahu wa taala, berkah-berkahipun para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah pada Rasulin, barokah pada guru-guru pada bangsa-bangsa, ya barokah pun pengajian barokah kebagusan, barokah bulan Ramadan, barokah na Malam terberatan kau nesta jam. Apa tapatan nesta jam terus terima jam apa terang kau nesta, kau nesta malam tercukur nak kangennya kecemburuan kecemburuan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan tiada akhirat itu gin digosan sangosan sangosan sampakan sampakan keserbukan keserbukan keselapan keselapan umat terbuat baju roda kerajaan kampai pertak potokan kuyatang pentul leboniran potang bawa tanga muka muka berceper cekin oleh rjika jaral sembaroka muka muka berne hoy sinan lakati mahadang ummarul mutad gala bendagara bin Allah lan jang umur inden menjunjung tinggi agama Allah yang berne sehat awan dicocok pan musibah ri pel bencana ri Selamat dari penaturan, penaturan, selamat dari kedua ini menggantikan oleh seorang daripada di dalam kemiskinan setiap judul, walaupun keluan tampilan ini ubaru ke baju keondangan dahulu. Kepasihkan, kefakiran, kemiskinan ini juga dalam keadaan. Selamat dari kejarihan dan ke pondalamHi Presiden adalah kebicaraan sahabat tak drillul. pernaqad iman dan islam bisa memperjuangkan agama Allah di bumi dalam nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perjuangan-perjuangan impuan para ulama, para ulama ter karena setiap sebab, setiap jalan, setiap perantaraan, kegowat dan jeneban menang agama Islam bagi Islam. Perit ajaran gampang tercapai cita-cita dan sukses usahanya para terkumpul pernyunan-pernyunannya batul shallallahu alaihi wasallam al fatiha al -badihah. alfa deha Para Pemirsa, para mitra pengajian banyak yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur. Ajunan depan Allah Swt. Kita badan yang indah dalam bulan saya menjaji serang ajunan depan Allah Swt. bulan ramadan kentau bulan di mana Allah Subhanahu wa taala notob dak ke bang labang bang labang neraka muka dak ke bang labang bang labang syurga Lepas puasa orang yang bernikah, Islam Fati Nindu, Anabun Allah. Langkong-langkong, ini adalah menjelang buka puasa. Kita lebih mustajib boleh. Langkong-langkong boleh, ini adalah dalam. Laylatul Qadar. Sekarang laylatul Qadar kah di toh sepaling sekut pada ketepanin sepolo akhir bulan Ramadan. Dan paling diharapkan paling jika di teni tangkal cilik ancil cilik ancil lah. Tangkal selekor, terlalu lekor, segemik betul lekor, sangat lekor. Dengan tanggal kecil Menabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menikam pola masuk Dekat sepuluh Aris terakhir Artinya tanggal Lekoran bulan Ramadan Maka Sarung apa ni? Ini kaya bersakan. Asratnya artinya. Asratnya sahibah. Tak ada kajunan ini pun Allah. Pula-pula pun masuk. Tangkel lekoran. Nungi malam-malam. Mulain tangkel. selekor sampai lastarik. entoi ramai kaki kelab keluarga keluarga ipon panikah ebumuin nabi tepat lailatul qadar tepat neneng 10 hari bulanzul hijjah tangkuing ambak lailatul qadar ebumuin keluarga keluarga ni mana mi tepat neneng 10 hari seterusnya dari bulan ramadan kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al ashr al akhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha laul ahlahu Ibn Abi Hatim al-Layyin Ibn Abi Muslim wa Imam Muslim Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'asyril akhirah. Fil 'asyril akhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi kanjing Nabi. Manabi tepat dek katangke lekoran bulan Ramadan maka ketena luar biasa. Tak kerta ketika itu. Menabi. Kanjeng Nabi. Gitu. Menabi di luar. epon 10 hari. 10 malam. epon bulan. Uh, Ramadan. tetapi paling perceng. Melakukan kebaikan. Paling perceng. Melakukan. Kebaikan. Iki pada ketepak. Dan ini. 10 hari. Dan bulan. Ramadan. Sepuluh hari. Set terakhir. Ilm. Sila ayat terbuki. Kana nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. Yikhusu al ashral awakhir. Fi ramadana. Bi amalin la ya'maluh ha fi baqiyatis syahrin. Baya depan sedangkan jika nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam Mengistimewakan sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan diistimewakan dengan amal-amal yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadhan. Istimewa mana bin sampai nengi akhir sepuluh akhir bulan Ramadhan. Tanjik Nabi ni kak melakukan amal-amal yang tidak pernah dilakukan di luar bulan Ramadhan. Karena pada dalam 10 malam bulan Ramadhan kentuh kemungkinan-kemungkinan terdekat turunnya Lailatul Qadar. Min Lailatul Qadar kintuna mung khusus ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umat-umat sebelumnya kanji Nabi Muhammad tadak, tadak Lailatul Qadaran sembo. Lam yu'tiha mangkana qabalahum. Terus Rasulullah itu tak pernah Allah Taala kento tak apa ring dek Lailatul Qadar dek orang-orang sebeluh nak umat Muhammad beracukan hadis nerangaki bahawa Lailatul Qadar kento terjadi nenengi malam-malam kencil dari akhir Sepuluh akhir sepuluh hari akhir dari bulan Ramadan maka pasara pasara orang sa solat nengin dalam Lailatul Qadar Kala iman ban karena nyop prekhanjaran maka esapora tu tusha setusan seka ada ban seka budi setusan seka ada ban seka budi Ya Imam At-Tabarani dari Syu'na Ubadah Ibn Salim matabu il tamisuha fil asyril awakhir. Nyo priban kapih degalailatul qadar nanang Areh Sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan, kelekoran. selekor, telolekor, sekemi, ben, selekor, telo lekor, segemi peto lekor ben, sengalekor. Selekor telo lekor segemi peto lekor sengalekor. Mamankuma ha imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Sapa-sapa oreng sia salat ning idalam lailatul qadar karena iman ban karena nyok prekan jaran makai sepuluh ratus setusan sekade bantu setusan seka budi wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Sek Lailatul Qadar mereka mendengar tengernah, mendengar tengernah. Nenek itu dalam Lailatul Qadar kento biasa nak udara kento tak panas tak jelek, sedingin. Bent tada ondem, tada ondem. Bent tahu cend. Tak ada angin. Tak ada angin. Dan tak ada bintangan leh. Tak ada bintangan leh. Biasanya kan berada bintangan leh. Soalnya tu kata ni ke sobung. Sobung bintangan leh. Bada se setong waktu se dah sya banika mator dek ajun dan begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menabi aptin agen to ampolan ningale tanthenalailatul qadar. Penapa se imau sig ente Rasulullah. Walla, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa anni. Allah mengampunkan kaum gariim tu hibul anni Ya Allah muke muke ajunan deng agora ajunan wel mata de parengna ng agora sebab ajunan kentomna haga agora bel senang agora ajunan nyone semuraki ati ni kentoe Allah Aku langkong orang yang senang pola itu kap nih Qadar kerana iman bengkak nyop mereka jereh sepor itu sebenarnya ada sebenarnya jenane pun Allah Subhanahu wa Taala. is de kaprasulullah itu nabi nang 10 malam terakhir bulan wada ini dikah kebiasaan kebiasaan katiga ini fakta sampai setah kanjeng nabi sampai set mon orang paniki iktikaf ia dalam sepuluh malam Ia pun bulan dul hijjah Ia adikab ni dalam bulan ramadhan Dan ni sepuluh areh terakhir Bulan ramadhan Maka orang yang penikah oleh Kencari pun ahadji dukale Aumroh Dukale Mula yang tengkal selekor kita penikah Mula yang selekor kita peringkat pon lebih biasa itikaf dan nengi masjid peringkat nengi masjid biasa kita serangajunah di pond kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf nengi sepolo malam terakhir bulan Ramadan. Sampai set, dengan kanjeng nabi kento set maka rajin-rajin kanjeng nabi kento juga di itikaf, berusaki kebiasaan pun kanjeng nabi, pasanan orang si itikaf sepuluh arah, sepuluh malam di bulan Ramadan. Ini kepada Ben Siyah Haji Dukaleh, Ben umroh Aumroh Dukaleh. Ini awetaka fa'asyrun. Fi Ramadanika naka hajatai ni. Wa umroh ta'i ni. Siapa seorang ikhtikaf? dalam sepuluh. Malam terakhir bulan Ramadan. Maka oleh cena dua hajian, dua umroh Orang yang sedih ngudiin dengan ini malam-malam kesebut. Terus juga dengan ini dua malam ia pun telasan. Tentera pun telasan, dena saja. Mereka kata, mati atinah. Ah, Di saat hati-hati dengan orang lain, penikam punlah mati. Bulan empat malam. Malam di Syawal malam kentoh. Eh rameki kelama ibadah. Maka wajib orang menikah oleh surga Wajib masuk surga. Nabaan menikah. Malam-malam di Syawal menikah. Ki menikah Lailatul Tarwiyah. Ini Lailatul Tarwiyah. Wa Lailatul Arafa, bantiin Arafa. Wa Lailatul Nahr, bantiin Nahr. Wa Laylat al Malam Laylat al ban Malam Tersang Petra Pasanan yang dalam bulan Wadan Kadinto, tinggal pun begitu Masuk Bulan syawal masuk malam telas, wajib pun orang yang menikah, azakat petra. Masa sebelum telasan, sebelum malam telas, tak wajib lagi. Okay. Sewajib begitu ampun lah masuk, malam bulan syawal, malam telas pun. Puasa lah bulan Ramadhan. Tahu kefagusan-kefagusan lain epon. Kefagusan-kefagusan lain epon. Aneka. Kik terkatung-katung. Beriantara langit dan bumi. Kecuali. ampon la katen betera. Tengahpun la eza katen. Huru panika terbang ke atas. Amal-amal. Puan manusia panika. Jemaah yang dimuliakan Allah s.w.t Al-Mathir-Sawas Bagaimana manfaat Fidhina dunia wal-akhir Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin. Allah mazana lahi di namamadi bin abdi laha lhoimimi khok ilahi madawakot ilaf aron jahol lhoamasa lhoi di namakhamad walaani di namakhamad surah dawning kalate ilate warasululai wasilat wanda lahi ilaha naani guli garmi naodim ya maulana ya mujim ya di lhoi Wa ibdalawlina najma Muhammad ibn amuzin lahum yumsik bil amr dinu min badiwana juluha hakim sallallahu alaihi pagi setiap kegiatan dan frekuensi tanjam yang sama insyaallah kalau dengan izin Allah semoga senantiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan selama Allah amin ya rabbal alamin wasalamualaikum وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته